Halo, Assalamualaikum. Saya Zairi, dan ini adalah Northwatch N7751. Untuk harganya, ini saya beli di harga 100 ribuan. Dan untuk link pembelian, saya sertakan di deskripsi video. Dan seperti apakah bentuk dari jam tangannya ini? Yuk, langsung aja kita mulai videonya, and let's go, guys! Untuk bagian awal kita mendapatkan box berwarna hitam bertuliskan Nord Professional Waterproof Jadi jam tangan ini sudah anti air ya Lalu untuk paket pembelian kita mendapatkan warranty card atau kartu garansi Introduction manual atau buku petunjuk Dan jam tangannya Nord Watch ini Sementara pada bagian body case terbuat dari bahan stainless steel Lalu untuk dialnya saya pilih yang berwarna biru Lalu pada bagian samping terdapat satu dua kron dan pada bagian belakang tutup baterai terbuat dari bahan stainless steel. Ada juga keterangan water resistant 30 m di jam tangannya ini. Pada bagian strap terbuat dari bahan leather atau kulit. Dan pada bagian buckle terbuat dari bahan stainless steel. Untuk ukurannya, Nordwatch ini berdiameter 41mm, tebalnya 12mm, dan strap berukuran 19mm. Untuk bagian dialnya terdapat logo Nord, angka bertuliskan romawi, serta ada tanggal dan hari. Untuk setting jamnya cukup mudah, cukup tarik satu kali pada bagian crown, lalu putar ke arah atas untuk mengganti hari, dan putar ke arah bawah untuk mengganti tanggal. Sementara tarik hingga penuh, dan putar ke arah bawah untuk setting jarum jamnya ini guys. Setelah dipakai, dengan diameternya yang hanya 42mm, jadi cukup nyaman juga untuk saya pakai. Tidak kebesaran dan tidak kegicilan juga guys. Oke mungkin itu aja video, -video yang bisa saya buat dari Nordwatch N7751 ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian sebelum kalian ingin membeli Nordwatch ini. Jangan lupa kalian subscribe dan support terus channel ini, supaya channel ini bisa berkembang lagi di kemudian hari. Saya Guzairi Bapak Tandu Diri. sampai bertemu di video selanjutnya dan Wassalamualaikum guys. Bye-bye.